Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam segala urusan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan segala aktivitas di masa pandemi Covid-19. Kali ini saya akan memberikan materi perkuliahan Pancasila bagi mahasiswa STIKES Sumatera Barat secara online agar terhindar dari wabah yang sedang melanda Indonesia dan dunia. Materi perkuliahan kali ini berjudul Pancasila sebagai Sistem filsafat, filsafat, filsafat, filsafat Pembahasan mengenai Pancasila sebagai Sistem Filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila, serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas lima sila. Pada hakikat merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan. Saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikat, merupakan suatu kesatuan organis, artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya. Seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4 dan 5. Sila 2, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4 dan 5. Sila 3, diliputi, didasari, dijiwai sila 1. 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5, sila 4, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari dan menjiwai sila 5, sila 5, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, 4, inti sila-sila Pancasila meliputi, Tuhan, yaitu sebagai kausa prima, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, 1, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri, rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia. Melainkan juga bagi manusia pada umumnya, wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi epistemologi dan aksiologi ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan Oleh karena itu berikut ini akan dibahas landasan ontologis Pancasila epistemologis Pancasila dan aksiologis Pancasila satu landasan ontologis Pancasila ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika Masalah ontologis antara lain, apakah hakikat sesuatu itu, apakah realitas yang ada tampak ini suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda, apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup, dan seterusnya, bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan, manusia, benda, alam semesta, kosmologi, metafisika, secara ontologis. Penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri. Melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikat adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subyek pendukung pokok dari sila-sila sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Mahasa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikat adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak. Yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang maha esa. Maka secara hirarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat negara sebagai pendukung hubungan. Sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat. 2. Landasan epistemologis Pancasila Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu. Menurut Titus, 1984 terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia. 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. 3. Tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikat juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, Sistem cita-cita menjadi suatu ideologi, oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikat tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikat meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila, tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sifat hierarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya, sila kedua didasari sila pertama dan mendasari, serta menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelma, sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat dengan demikian susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal yaitu 1 isi arti Pancasila yang umum universal yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkret 2 isi arti Pancasila yang umum kolektif yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia 3. Isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkret serta dinamis. Menurut Pancasila, Hakikat manusia adalah monopluralis, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Hakikat raga manusia memiliki unsur fisis anorganis, vegetatif, dan animal. Hakikat jiwa memiliki unsur akal, rasa, kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia yang melahirkan pengetahuan yang benar. Berdasarkan pemikiran memoris, reseptif, kritis dan kreatif. Selain itu, potensi atau daya tersebut mampu meresapkan pengetahuan dan mentransformasikan pengetahuan dalam demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham. Dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, juga menyangkut isi arti Pancasila tersebut. Sila ketuhanan yang maha esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikat kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha sa. Maka sesuai dengan sila pertama Pancasila. Epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan demikian kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tinggi. Selanjutnya, dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus, terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai suatu paham epistemologi. Maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikat tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia. 3. Landasan Aksiologis Pancasila Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikat juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik, bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai. Kriteria nilai. Dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai, value dalam Inggris, berasal dari kata latin valere yang artinya kuat. Baik. Berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau kebaikan. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Dictionary of Sociology and Related Sciences. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Ada berbagai macam teori tentang nilai. Max Keller mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi empat tingkatan, yaitu 1. nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakan dan nilai yang tidak mengenakan yang menyebabkan orang senang atau menderita. 2. Nilai-nilai kehidupan, dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan. Seperti kesejahteraan, keadilan, kesegaran. 3. Nilai-nilai kejiwaan, dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan, yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini misalnya, keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. Selanjutnya yang keempat, nilai-nilai krokhanian. Dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi. Walter G. Everett menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam delapan kelompok. 1. Nilai-nilai ekonomis, ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli. Dua, Nilai-nilai kejasmanian, membantu pada kesehatan efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan tiga nilai-nilai hiburan nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan empat nilai-nilai sosial berasal mula dari pelbagai bentuk perserikatan manusia lima nilai-nilai watak keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan enam nilai-nilai estetis nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni tujuh Nilai-nilai intelektual, nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran. Delapan, nilai-nilai keagamaan Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu. Satu, nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia. Dua, nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakana kegiatan atau aktivitas. Tiga, nilai krokhanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi empat macam, a. nilai kebenaran, yang bersumber pada akal manusia, b. nilai keindahan, atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan manusia, c. nilai kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak manusia, d. nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia. Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar, adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan, nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, Berbangsa dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan. Penerimaan dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia.